mendemonstrasikan uh, mengenai uh, penggunaan styling menggunakan SCSS atau SASS ya uh, dan kemu uh, banyak kemudahan menggunakan SASS itu ya uh, yang paling saya rasakan itu pertama uh, mempercepat pengerjaan uh, styling sebuah website ya uh, untuk uh, menggunakan SAS di visual studio code itu ada plug, ada plugin di Visual Studio Code namanya untuk mengcompile SAS ya. mengcompile SAS ke CSS biasa ya. Namanya live sas Compiler. Compiler nah ini. Oke, kita langsung buat aja. Ya. Eh demonstrasikan sedikit ya langsung nama directory-nya make website using .sqss kita akses directory -nya. kemudian kita buka di kode editor yaitu Visual Studio Code Karena ya, kita ingin selalu uh, laginya versus ya. controller, kita cari versus. Oke, jadi cari yang ratingnya paling penting ya ini aktif dan ratingnya paling banyak kita coba install langsung bagi proses install plugin live size oke sudah selesai dan kita kembali ke directory projectnya Di sini kita buat satu buah file baru ya beberapa file sih nah, pertama index kalian saya juga buat uh, satu directory untuk menyimpan <kosok> menyimpan file sasnya ya jika si nama CSS Dan di directory CSS nya kita buat satu buah file uh, saya kasih nama IP dari e uh, ya uh, ininya extensionnya SS uh, ada, ada satu buah file di sini SS nya ini untuk uh, kita tampilan eh uh, untuk, untuk menggunakan Redis Visual Studio Code ini saya sudah menginstal live server ya untuk melihat hasil uh, kodenya pertama kita buat dulu struktur HTML-nya HTML, -nya, struktur HTML yang sederhana aja beberapa elemen di html nya yang pertama ini kita kasih nama okay, home, phome content, eh, home content. Nah, ini dulu kita coba kita lihat hasilnya dulu ya ini kita nyalakan live server nya Low live nanti akan terbuka di port 14500. Di nah, sudah terbuka ya. Tapi ini belum ada eh uh, Kita bikin di PTS. Ya, di Nah, eh, sementara kan sas itu berjalan di eh, belakang server ya jadi membutuhkan compiler jadi nanti ini di compile ke css biasa nanti kita panggil css nya di directory ini ini public css ini belum ada ya karena kita belum melakukan proses compiling pakai uh, Live Compiler misalnya kita mau buat uh, style untuk tampilan uh, website kita ya kita buka uh, buka dulu ininya konfigurasi settingan untuk uh, Live nya kita bisa akan kontrol koma, dan ke tab workspace ke tab workspace ini Nah, kita klik lagi tab sebelah kiri yang bagian extension dan cari live sass compiler. Nah, kita ubah dulu di setting Jason. Ini ya, edit in settings Jason. Disini, nah, bukan saya sudah siapkan. Saya sini, tinggal kita tinggal saya copy aja. nanti per-save-nya itu di directory public ini ya sudah sesuai misalnya kita buat kita seleksi kelas yang di index html ini ya home content home content kita tulis dengan metode sas ini home content h1 misalnya particular plural save kemudian kita jalankan ini, WhatsApp ya untuk mengcompile CSS-nya ke uh, file CSS biasa, file nah, nah tutup uh, directory baru public, nah ini ada file nya kemudian ini ada selektornya ini CSS-nya ya, kita bisa buka, nah ini sudah uh, sudah terbuka ya, ya eh, sudah berfungsi ya, sih nanti hasilnya itu akan dikompil ke CSS biasa seperti ini jadinya. Kita bisa buka di sini. Kita bisa pakai yang source-nya juga ya. Kita pakai yang source-nya ini CSS. Contohnya sini. Nah, jadi di CSS ini kita bisa melakukan iterasi ya terhadap selektor yang Berulang-ulang, misalnya kita bikin elemen yang berulang ya, contoh. Misalnya saya kasih nama box konten. di box konten ini di dalamnya ada beberapa elemen lagi ya. Misalnya ini kolom, kolom satu. Aku ada elemen, ada tag nya juga. Ini kita kasih kolom satu. Misalnya lagi kolom dua, misalnya sama ada hasrat ada hidung di dalamnya kolom dua kolom tiga lihat hasilnya ini ada beberapa kolom ya yang berulang di CSS sendiri ini memungkinkan kita untuk melakukan iterasi ya. Oke, sebelumnya saya ingin bikin ini ya variabel gitu untuk menampung nilai-nilai variabel yang kita butuhkan di sss-nya. Ada beberapa variabel yang akan saya gunakan misalnya ini primary color, colornya misalnya uh, uh, salmon. Oke, jadi kita bisa pakai di sini dengan cara mengimport uh, variabel yang kita inginkan ya misalnya ini pakai di iat import, kemudian susun nama filenya ini variabel, buat SJS, Save. ini kan ada, ya. kita bisa rubah nih, jadi kita bukti yang pengen rubah jadi merah, air brick, masih ini kita restart dulu ya, saya perintah. Biar kita ngirim Nah, untuk pakainya kita jadi bisa tinggal pakai di sini. Bisa nih. Trebannya periksa dulu. Baru Pak. Sebentar. s Feria of jadi rubah ya satu yang di konten masukin ke si jaro jadi ini bagian hidernya kita mau styling bagian yang box kontennya box konten sekarang di bawahnya berarti di bawahnya header ini kita kasih selector box konten, nextnya saya mau kasih lainnya flex bikin flexbox ya next directionnya, uh, row, hai, hai, kita pakai hai, hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, ke uh, looping di CSS ini ya jadi sebelumnya saya siapkan dulu uh, ini ya variabel arah ya jadi untuk mempermudah misalnya ini nama variabelnya saya kasih nama kolom BG kita deskripsikan dulu ya di sebuah objek itu ini tanya kolom 1 sesuai nama remennya terima basis sebetulnya Ya, nah, kita bisa grouping di sini kan elemennya itu di dalam box kontennya kalau itu di sini kita pakai it aja pakai it. Ini nama variabelnya kalau lagi iterasi nah ini ya dollar i. Ini, nah jadi untuk seleksi elemen yang berulangnya itu kita pakai variabel yang kita looping ya. Ini yang namanya Hai, hai, hai, hai, misalnya ini hai, nah, ini. Nah, ada hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hit nya 30% jadi sini dulu seperti ini desain jizz nya satu rank dan kita styling lagi bagian hidungnya asam ber Oke sekian dulu ya penggunaan SAS dan kemudahan ya kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan SCSS ini.